sahabat dan rekan-rekan YouTube la detik-detik masyarakat dan BPBD Kabupaten Semulu berusaha untuk memadamkan api yang telah jago merah melalap ruko, -ruko. dan masyarakat antusias untuk berusaha memadamkan apinya dengan alat sadarnya dengan dibantu dengan BPBD Kabupaten Semelu untuk memadamkan api dan berusaha masyarakat apa yang bisa untuk memadam apinya inilah kebakarannya masyarakat sangat berusaha untuk memadamkan api dengan mengambil air memakai timba inilah apinya mulai membesar Semoga apinya cepat padam, dan kita akan berusaha untuk memadamkannya, guys. Inilah, teman-teman, masyarakat di sekitarnya berusaha untuk membantu untuk memadamkan. Nggak mana,